Ciri-ciri paling mencolok dari kucing belang tiga adalah motif garis-garis di bulu mereka. Motif ini dapat berupa garis-garis tebal atau tipis, dan dapat bervariasi dari warna coklat, hitam, abu-abu, atau krem. Beberapa kucing belang tiga juga memiliki warna tambahan seperti putih, biru, atau merah. Selain motif garis-garis kucing belang tiga juga dikenal memiliki mata besar dan ekspresif, serta telinga yang runcing. Kepribadian Kucing Belang 3 Kucing Belang 3 dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan ramah, menjadikannya pilihan yang baik sebagai hewan peliharaan. Mereka seringkali sangat aktif dan suka bermain, dan dapat menjadi teman yang baik bagi anak-anak. Selain itu, Kucing Belang 3 juga dikenal sangat cerdas dan mudah dilatih, membuat mereka sangat cocok untuk menjadi kucing peliharaan di dalam rumah.